Uh, udah dari kelas tujuh, berarti udah lima tahun Atas izin Allah, saya sudah khatam al quran tiga juz Kalau di sini kan, bisa lebih Lebih banyak pergaulannya, lebih banyak pengalaman hidup Hari ini, tim BWA telah berada di salah satu proyek Wakaf Produktif, yaitu proyek Wakaf Produktif Foko Serang Yang berada di belakang saya Alhamdulillah setelah beberapa tahun berjalan, Ruko Serang telah menghasilkan e, hasil dari wakaf produktif yang akan disalurkan kepada yatim dan duafa. Kami kedatangan tim dari BWA, Menyerahkan hasil dari wakaf produktif, ada sebuah ruko di Kota Serang. Alhamdulillah, e, sudah menghasilkan buktinya. Alhamdulillah, hasilnya disumbangkan untuk biaya pendidikan para santri yatim dan dua apa yang ada di ah dalam koli. Mari bersedekah, berinfak, berdonasi, berwakaf melalui BWA. Syukuron kasiron ila BWA jazakumullah khairon kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.